Ora, minasan, o desu kak? Welcome back on channel Math Watch Well, kali ini aku akan mereview salah satu brand Lebih tepatnya micro brand sih Dan itu favorit aku Well, apa yang akan aku review? Check it out Oke, okay, yang seperti tadi gue bilang Gue akan mereview Salah satu microband yang terfavorit ya Versi aku So Ini dia salah satunya Aku akan review yang udah aku punya buat kalian ya Jadi ini bukan hoax ya Karena gue udah wearing ini Kira-kira kalian tahu apa ini? <tuh> Oke okay. Yang gue review ini dari brand Spinnaker Dan ini adalah model terfavorit gue nomor satu sebenarnya sih ini adalah Dumas Oke langsung aja kita review Yel, nyopotnya agak susah sih Yel, ini dia yellow Dumas favorit gua setelah sekian lama gue tungguin akhirnya dia nyampe juga di tangan ya overall uh, jam ini waktu pertama kali gue lihat sih modelnya similar ya kayak jam-jam vintage yang dulu temen gue pernah pakai Eh well, ternyata setelah di searching-searching di browsing-browsing ketemu dia miripnya sama apa nggak mirip banget sih emang tapi dia itu mirip kayak Omega Seamaster. Si Baby Prof 70 Nah Emang gak mirip banget sih Tapi dari segi Shape nya Terus sama Talinya yang mesh Itu kalau lo lihat Sekilas Sekilas Sekilas Bener-bener Reminder banget gitu sih nah, Tapi gue sebetulnya Suka itu bukan karena mirip sih Karena emang gue suka aja Dia mantep ya Beratnya Solid stainless steel bahannya stainless steel terus dia shape-nya sedikit apa bukan sedikit ya modelnya hexagonal kacanya juga ada sapphire dengan ada rotating bezelnya mungkin awalnya sih uh, jam ini diameternya mungkin gue kira cukup besar ya di pergelangan gue yang kecil ini tapi karena setelah gue perhatiin Laknya dia nggak ada model tulak yang panjang kayak tanduk. Modelnya dia orang bilang ini hidden luck ya biasanya. Setelah gue coba on hands ternyata oke okay sih. Dan terlebih lagi dia rant uh, talinya pakai mesh bracelet yang sebetulnya cukup tebal ya solid. Cuman di sini gue agak kurang nyamannya adalah di buckle ya. Ya buat jadi buat nglok klik ke tangannya itu kalian mesti adjust dulu. Mungkin kalau tangannya gede, kalian nggak perlu apa ya nemuin kesulitan ya harus adjust-adjust lagi karena ini waktu gue lock. nih holdernya, ini dia selalu jalan. Itu aja sih, tapi itu sebetulnya bukan masalah kok. Strapnya tetap keren, tetap solid, tetap strong, cuman di cara nguncinya ini mungkin lu perlu adaptasi. Itu aja sih. Mungkin tapi kalau kalian nggak nyaman kalian bisa ganti lah mungkin dengan rubber atau mungkin dengan Zulu, Nato, anything atau mungkin dengan strap guy, anything. Kalian bisa, letter juga bisa, yang penting size-nya 22mm. Oke jam ini selain tampilannya yang gue suka adalah dia movementnya rata-rata orang udah kenal ya. Dia pakai movement NH35 dan kalian udah tau lah NH35 itu buatannya siapa Power reserve-nya 40 jam And then ada fitur hack and winding Dan terlebih lagi sih sebetulnya gue suka ini karena warna kuningnya sih Dan kebetulan ini mereknya yang gue suka gitu aja sih Kalaupun sebetulnya bukan brand ini selama warna kuning sih gue juga suka Intinya gue akan ngumpulin semua warna kuning Seperti Franken Monster ini yang gue fitur fituring dia nih, di sini <laughs> kalau lum oke okay, mungkin uh, gua nggak bisa bandungin head on sama yang ini ya udah pasti beda tapi untuk dumas ini sebetulnya lumnya terang banget jadi ini sebetulnya lumnya cukup terang dan nggak cuman di marker sama di handsnya aja ya lumnya dia itu termasuk di rotating bezelnya ini juga nyala keren banget deh cuma sayangnya memang eh, suatu kalian sinarin sih bener terang tapi mungkin redupnya lebih cepet eh, tapi it's oke okay. yang penting terang Oh ya buat kalian yang biasanya suka back case nih gue kasih tahu lagi ya buat kalian yang suka back case ini dia back case nya ya atau exhibition dengan ada rotornya dengan logo khasnya di sini. Oke mungkin sekian dulu itu review dari gue Buat kalian sih ini wajib ada Warnanya sih emang macem-macem ya banyak Ada yang black, ada yang navy blue Terus ada yang gray. Yang gray itu mungkin finishingnya agak sunblast ya gray tapi uh, di rotating bezelnya sini ada orange-nya. jadi gabungannya warnanya kombinasi gray orange terus dialnya yang satu lagi ada putih well buat warna sih uh, itu selera kalian ya tapi my most favorite is this one this yellow well oke okay. gimana tadi review dari aku pasti oke okay, kan? pengen kan? oke okay. semua yang gue review Biasanya itu pasti sesuatu yang gue suka secara personal. Dan ini sengaja gue review buat ngeracunin kalian. So, stay tune di channel Maswad, subscribe channel kita, like, selalu cek juga website kita, aplikasi kita, buat nyari buruan-buruan kamu semua. Oke, okay, sekian dulu review kali ini. See you on the next review. Bye.